Yang ramah lingkungan, yang bergerak di dalam boya boya tak untuk video, harus malah rusak, ada last last <laughs> last